Jangan lupa like subscribe movie Zikri. Si Gajang Lalalipa atau pertarungan dalam sarung. Orang Bugis sangat menjunjung tinggi rasa malu. Kalau sudah malu maka pertarungan pun diadakan, yaitu satu lawang satu di dalam sarung dan inilah cara kesatria dalam menjunjung tinggi rasa harga dirinya. Awal mula, kita diperkenalkan sekelompok anak muda berkelahi di sebuah diskotik. Dan anak muda tersebut memiliki beberapa bodyguard yang cukup tangguh. Setelah kejadian tersebut, ibunya pun memarahinya yang mengetahui kejadian tersebut di Youtube. Dan anak muda tersebut Bernama Denny Russo Dialah Anak dari perusahaan Russo Corp. Dan ibunya pun Menyuruhnya pergi ke Makassar Karena dia masih Memiliki darah bugis Tibalah Denny di kota Makassar Yang dimana Kota ini adalah tempat Kelahiran ibunya Dan Denny Russo disambut oleh dua orang karyawan dari Russo Corp. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang gadis bugis yang bernama Tendri Yang tidak lama lagi akan dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Sandrego Sandrego ini adalah juara tarung-sarung Dan Si ayah dari Tenri tersebut meminta mahar sebesar 500 juta. Sanrego pun memikirkannya. Bagaimana cara menyediakan uang sebesar itu? Di sebuah pantai, Denny dan dua asistennya secara tidak sengaja bertemu dengan Tenri. Dan Tendri pun mengajaknya berkelahi di dalam sarung. Ingat, sarung di sini bukan sarung yang lainnya, jangan berpikiran yang aneh-aneh, positif sedikit ya. Oke, okay. lagi asik-asik di dalam sarung, tiba-tiba Sanrego datang, dan disinilah awal kemunculan permusuhan. Di antara mereka berdua, antara Denny dan Sandrego dan Sanrego pun mengatakan kepada Denny, "Suatu saat aku akan membalaskan, dan ingat itu, camkan baik-baik." Di sebuah perusahaan rusakor, Denny melihat-lihat proyek yang akan dibangun, dan proyek tersebut berlokasi di pantai yang dimana pantai tersebut adalah pantai yang dirawat Tendi dan demo pun terjadi. Secara tidak langsung Denny melihat Tendi ikut demo dan Denny pun menyuruh asistennya untuk menyembunyikan logo perusahaan dan jangan pernah memanggilnya tuan. Tak lama Denny muncul di kerumunan demo dan memukul salah satu anak buahnya. Ketika Denny lagi berjalan di Dermaga, tiba-tiba dia dihadang oleh Sanrego. Sanrego pun menawarkan dia untuk berkelahi dan Denny pun tanpa pikir panjang ia menerimanya. Tetapi karena Sanrego cukup kuat dengan mudahnya Denny dihajar habis-habisan dan dikalahkan oleh Sanrego. Dan Sandrega mempermalukan Denny di hadapan dua asistennya. Setelah merasa dirinya terancam atau tertantang, Denny pun menemui guru yang ahli bela diri, yaitu Pak Khalid. Dialah sang legenda hidup dari kota Makassar yang tak terkalahkan. Singkat cerita, Denny berkeliling kampung di tempat Pak Khalid. Dan tanpa sengaja, Denny melihat Sanrego. Denny pun menghampiri Sanrego yang satu lagi bab. Dan tanpa pikir panjang, Denny merobokannya dan anak buahnya mengejar Denny lari keliling kampung. Setelah Denny capek berlari, dia pun menaiki PTPT. -PT. Yang secara tidak sengaja, anak buasan Rego itulah menaiki PT PT tersebut dan menghajar Deni habis-habisan di dalam angkot tersebut. Oh ya PT PT di sini ya dianggap kalau di kota Makassar. Secara tidak sengaja, sang guru atau ahli bela diri tersebut naik, yaitu Pak Khalid, menghajar habis-habisan. Di sini bisa kita lihat betapa... Lincanya betapa sengitnya Pak Khalid meskipun dia telah pensiun dari tarung-sarung tersebut Setelah ini dirawat, Sanrego datang Dan mengatakan ternyata kau dilindungi oleh legenda hidup dari kota Makassar Mendengar semua ancaman-ancaman yang diberikan Sanrego Sang Khalid pun membawakan brosur yang berisi tentang sarung-tarung dan muridnya akan ikut dalam pertandingan. Mengetahui pertandingan tinggal satu bulan lagi, Pak Khalid pun mengajar Denny cara bertarung, terutama memiliki mental yang kuat. Denny pun tanpa hentinya berlatih terus menerus pagi, siang, malam, tanpa memikirkan rasa lelah yang ada pada dirinya tersebut Demi mengalahkan sang petarung kuat Yaitu Sanrego Petarung yang tak terkalahkan selama tiga tahun Berturut-turut di dalam kompetisi tarung sarung Yang diadakan di kota Makassar tersebut Sang Deni pun tanpa putus asa ia berlatih terus-menerus Demi bisa mewujudkan impiannya Demi bisa mewujudkan ambisinya tersebut Ketika di rumah Tendri Sanrego mengatakan Kepada ayah Tendri Bahwa uang panai 500 juta Bisa kusediakan Dengan cara memenangkan pertandingan sarung-tarung tersebut Ketika malam pun tiba Sanrego lagi-lagi membuat ulah Dia Menantang kedua asisten Denny Yang sengaja ia cari Untuk membuat provokasi Tetapi anak buah Denny Lagi-lagi dihajar oleh Sanrego Mengetahui kedua asistennya Dihajar oleh Sanrego Denny pun merasa menyesal Kenapa kejadian tersebut Menimpa kedua asistennya bukan menimpa pada dirinya sendiri hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba yaitu pertandingan Tarung Sarung yang diadakan di kota Makassar Denny dengan mudahnya mengalahkan peserta-peserta yang ada dalam kompetensi tersebut termasuk sang juara bertahan yaitu Sanrego Partai puncak pun telah tiba yang mempertemukan pendatang baru Denny Russo dan juara bertahan San Diego. Pertandingan pun dimulai. Di sini bisa kita lihat bahwa pengalaman San Diego dalam pertarungan sarung tarung tersebut sangat handal. Denny dihajar habis-habisan tetapi berkat latihan kerasnya dan ketekunan batinnya Denny Russo pun dengan mudah mengalahkan Sanrego sang petarung kuat yang tak terkalahkan di dalam kompetensi tersebut merasa dipermalukan oleh Denny Russo Sanrego pun menantang Denny dengan cara bertarung yang serus, yaitu si galang lipah yaitu bertarung dalam sarung menggunakan badit. Merasa dirinya tak mampu dalam bertarungan tersebut, Denny pun menghampiri gurunya, yaitu Pak Khalid, dan mengatakan kepadanya bahwa hanya Allah yang bisa mencabut nyawa seseorang. Denny pun teringat dengan kata-kata itu, dia pun membuka badit dan membuangnya, termasuk membuka sarung tangannya. Dan Denny pun dengan iman yang kuat, ia pun sholat sunnah yang membuat Sanrego heran. Atas izin Allah tersebutlah, dengan mudahnya Sanrego tumbang. Dan polisi pun datang menangkap anak buah Sanrego. Di sini bisa kita lihat Denny Russo pemenangnya Tarung sarung adat dari Bugis.